ampun ya kurang lemas ya jadi kan sudah enggak di ketiga yo, m Ό, Jung ketiga ketiga kalo Acap, oh, kerupuk, lorong karo, bangun Osh, Apa naik ya, Buat dengan Ya aku, aku daging ini deh. Cyor, cyor, cyor, cyor, cyor, ngombe Loh, ih, betot cewek, ayo, guys, dapat loro guys, iki guys, iki guys, es, oh, kareko, kok neng, rote, <tipun> gede, gede, eh? gede, gede, gede, gede, gede, gede, gede, gede, gede, gede, gede, gede, gede, gede, gede, gede, ikannya Kayaknya ini. Ini namanya ikan air asin ini namanya. Dan. Uh, singkut, dengan sore. papa tuwe itu kalau gini Kita kan, Pasat nah. enak Gak debing, binciran, Loh, ya ada karangan. Huh? Oh, no pret Kayak kejutan deh, kasih gitu, guys. Terus nih, Iwa, ayo, tak aku, oh. duh, cuman, iki, mau, duh, duh, duh. Duh, てげー Oh celeng, uh, oh, uh. Oh. Oh. Oh. Halo, ini adalah ikan balon.